Untuk penampilan nomor empat dengan nama grup Al-Hubfi Sumti Dari Asrama Yazid Yahdika Dengan judul lagu Antal Hana dan Nabiu Dabil Alamin Al-Hubfi Sumti Waktu dan tempat kami persilahkan. Zaidina Muhammad Selamat datang, hai para santri, silakan duduk. Tentang dan itulah tadi penampilan dari grup al-hubfi sumti dari asrama Yazidiyah tiga setelah itu peserta nomor urut lima dengan nama grup ya Bunaya, utusan dari asrama Darussalam dengan lagu